para la tarde. ada untuk edition ini Oke, ini kita gunakan yang buat uh, student atau versi free version atau versi yang gratis lah ya. Kita gunakan di sini langsung download. Nah, setelah download ini kita langsung masuk ke nah, ini ya. Jalan di sebelah kiri bawah sini ada beberapa versi mungkin, tapi versi ini versi versi terbaru yang akan disajikan. Nah ini ada beberapa sampai kita lihat di sini. Nanti kita tunggu sampai karena di sini saya udah ada yang namanya si, apa software ini, software energi ini saya udah menginstalnya mungkin kalian bisa tunggu sampai beberapa menit ya Di sini saya akan coba memberikan atau menggambarkan dasar-dasar dari ideologi itu apa mungkin tergantung kebutuhannya kalian kebutuhannya ini untuk apa ya sebagai dasar langkah awal itu kalian harus mendownload sampai ini dia apa ini selesai nanti kita installnya bareng-bareng ini cukup mudah, karena saya sudah ada juga di sini sambil, oke, okay, saya di sini sudah terbuka. Saya pindahkan dulu ke layar sini ya. Nah, ini tampilan awalnya, yaitu dari sini kita bisa melihat. Ya, ini tampilan awalnya, ada beberapa contoh yang si energi berikan. Atau ada juga tutorialnya atau yang lainnya. Oke, okay. di sini. Awal kita akan membuka. Karena di sini saya akan menggunakannya. Bersifatnya itu. Dinamis. Nah, ini pertama. Kita masuk setelah nanti selesai di install. Karena ini yang tadi masih jalan. Ke new sini. Nah, ini new model. Kembalikan di sini pada saat kalian akan membuat model modelnya model apa dulu ya modelnya misalkan saya akan e, mensimulasikan model persediaan lah katakanlah atau mungkin yang sederhananya aja yang sering saya buat yang saya sampaikan bahwa bagaimana model misalkan model penduduk lah ya yang sering saya sampaikan ya mungkin ini sangat e, relevansinya yang sangat sederhana dulu sebelum yang berat-berat. Nah di sini modelnya, lalu di sini lokasinya mau dimana, kita simpan Posisinya misalkan, oh saya mau di save di sini dulu deh di folder ini, dia pilih. Nah ini sudah terpilih di eh, lokasinya di mana. Nah yang ini tidak usah. Ini ada JPPS-nya, ada model time unitnya. Di sini kita akan menggunakan model yang mana? mulai dari akan ada second menggunakan menit atau mungkin di sini katakanlah kalau kalian mengsimulasikan sebuah produksi produksi itu tentu kalau di manufaktur ya produksi itu mungkin per menitnya berapa ya karena di sini sudah kita menggunakan yaitu penduduk maka di sini kita akan menggunakan yaitu apakah penduduk dihitung per jam enggak setidaknya kita akan hitung per tahun finish oke okay. new create a model nah di sini ya uh, ini nantinya kita pindahkan aja ini ke sini ya nantinya ini adalah suatu model yang kosong yang mungkin nanti kita akan sesuaikan ya pertama ini seperti kita menggunakan software-software lain yang tentunya ini akan menjadi bagian terpentingnya. Nah, ada beberapa yang sini akan disampaikan bahwa karena kita akan menggunakan dinamika ya, dinamika di dalam di dalam hal ini dinamikanya dinamika yang seperti apa? Misalkan. Oke, okay, ini ada project ya Berarti project ini sudah pernah dibuat. Ada flat. Berarti ini yang akan kita tentukan. Oke. Okay. Karena di sini. Di sini kita akan menggunakan. Yaitu tadi apa namanya. dinamik. Nah di sini adalah dynamic system. Ini banyak yang lainnya. Dalam material holding. Atau misalkan di sini. Saya gunakan sistem dynamic. Oke. Okay. Sebelum lebih lanjut tentang Bagaimana sistem dinamik ya apa namanya lambang-lambang sistem dinamik lambang-lambang sistem dinamik ini nah harus kalian uh, tahu juga bahwa di dalam lambang-lambang sistem dinamik ini kita harus mengetahui apa sih tujuan dari setiap uh, setiap ininya. ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10 ada stock, ada flow, ada dynamic variable, ada link ada parameter, ada travel function, ada loop, ada shadow, dan dimension nah ketika di dalam hal ini kita mengetahui tujuan dari uh, si fungsi model-model ini kita pahami dulu, sister tab ini mempunyai fungsi ya, fungsi-fungsi ini untuk apa? ya jadi ini harus uh, paham dulu fungsi-fungsinya, nanti bisa dipahami secara keseluruhannya dari setiap model-modelnya itu, ya bisa dipahami, dimengerti apa yang menjadi uh, pokok-pokoknya. Nah di sini ada stok, stok ini atau sebagai karena katakanlah ini ya tadi kita gunakan penduduk. Ini yang dikatakan dengan stok, ini berarti gudang awalnya. Lalu yang disebut dengan di sini ada flow. Flow ini sebagai input, ya. Flow ini, misalnya, sebagai input atau misalkan bisa gak flow ini keluar. Misalkan bisa dari sini tinggal, oh ini out, plow in nya, flow out-nya ada dua. Lalu di sini, di sini itu ada, misalkan. Memahami yang sederhana ini dulu. Tadi di sini kita uh, jabarkan bahwa yang di sini adalah penduduk. Nah, si penduduk ini secara sederhananya adalah sebagai stok. Ya, sebagai stoknya. Nah, penduduk ini apa yang mempengaruhinya? In. Innya apa? Tentunya, in di sini kita jabarkan di sebelah ini. Flow, laju, laju, kelahiran, laju, pakai underscore, nah, laju, kelahiran ini sebagai in-nya, oke. Okay outnya apa dari penduduk nah, kita bisa menggunakan di sini itu flow keluarnya atau outflow nya bisa menggunakan misalkan uh, meninggal atau apa misalkan oke okay, katakanlah begini aja sederhananya meninggal oke okay. meninggal ya oke okay, sini. lalu kita lanjut lagi ke dinamik variabel dalarnya kita gunakan di sini. Apa itu dinamik variabel? Yaitu apa yang mempengaruhi laju kelahiran. Dinamik, Syarat dinamik itu apa? Berarti kalau dinamik itu lebih dari satu variabel atau lebih dari satu parameter. Misalkan di sini laju kelahiran dari laju kelahiran itu apa? Oke okay, kelahiran. Jangan ada kalimatnya sama. Ini sebagai apa? dinamik. Apa parameter kelahiran? Oke, kita sederhanakan misalkan tingkat apa perkawinan. Oke, ini ya. Kelahiran. Apalagi yang mempengaruhi tentang kelahiran. Di sini kita ada parameter lagi yang kedua. Tingkat perkawinan atau yang disebut dengan di sini persentasi kelahiran nah ini kan berarti di sini kita sudah menggunakan satu dua satu dua tiga empat ini kita harus bisa menyederhanakan bahwa apa hubungannya ini membuat logika ke sini tentunya nanti kita akan menyatukan antara ini dengan ini. Kita gunakan logika untuk membangun sebuah matematis. Oke, beri ini. Ini udah ada tiga. Berarti kita harus membayangkan tingkat kelahiran, tingkat perkawinan dan persentase kelahiran itu untuk kelahiran. Nah, ini berarti tingkat perkawinan itu dari mana? Oke, okay. kita bisa sederhanakan kalaupun misalkan ini bukan bukan yang disebut dengan parameter, tapi ini maksud tingkat perkawinan masih dinami, kita bisa ganti menjadi dinami. Contohnya misalnya di sini bisa ganti ganti dengan uh, dynamic. sangat bisa. Artinya di sini tadi tingkat tingkat perkawinan. Oke, tinggal perkawinan seperti ini Ini akan menjadi dinamis tingkat perkawinannya Berarti kita bisa uh, dari sini Akan tarik ke sini Karena ini akan menjadi Data yang dinamis. Oke, nah, Dari sini tinggal Dari tingkat Perkawinan ke laju kelahiran bisa dinamik-dinamik variabel. Nah, dari sini kita lanjutkan lagi bahwa apa yang akan mempengaruhi meninggal. Meninggal itu berarti nanti apa yang meninggal itu persentasinya. Misalkan eh, boleh di sini sebagai parameter. Parameter ini oke, okay, ini ya, parameter presentasi kematian. Oke, okay, presentasi kematian. Apa yang menjadi presentasi kematian? Dari mana presentasi kematian itu? Kalau ini sebagai ini, maka di sini kita lingkaran dari sini menjadi presentasi kematian karena akan mengambil kematian. Lalu, dari mana lagi kita akan membuat bahwa ini akan menjadi sebuah dinamik? Dinamik berarti kita akan mengambil dinamika. Oke, okay, presentasi kematian berarti di sini presentasi kematian kematian nah, oke okay lah, kematian atau meninggal sama ya ini kita akan ambil dari sini ke dalam sebuah dinami kita bedakan nah, warna ini nanti bisa disesuaikan meninggal atau kematian dari penduduk itu bisa disesuaikan nah ini bisa dari sini, oke. Nggak bisa, harusnya dari sini yang akan mempengaruhi itu. Nah, ini ke sini ya. Baru dari sini kita akan tarik ke sini logikanya salah, nanti akan salah kemudian kematian ini, presentasi kemudian nah, nanti kalau sudah salah eh, ini, maka akan salah nah, sampai sini dulu, biar kita sambung lagi nanti